serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti dan Rizky Bilar tentunya menemani santai bagi kalian saat ini Bang win selalu menyuguhkan kabar spesial dari idola kesayangan kita diawali di kabar pertama dengan vitamin yang sangat luar biasa Masya Allah melihat foto Abang El ini membuat kita semakin rindu dan kangen padanya. Sehat-sehat untuk Abang El. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk keluarga Leslar. Kita lihat juga bersahabat di sini, ada sebuah kabar viral dan menghebohkan kembali ya. Setelah tentunya acara pagi amiar di Trans TV yang mengundang. Orang parodikan masalah Lesti Kejora, dan untuk semalam bersahabat, kembali acara Trans7 yang mengundang orang parodikan Lesti dan Rizky Bilar di acara lapor Pak. Ini acara yang membuat fans geram banget bersahabat, ya. Ada saatnya nanti musibah terbalik kepada mereka Itu kalimat komentar dari Bunda Violet Eda Ada juga tanggapan dari akun Yunita tanur Jopi Richard underscore and underscore oleh mengatakan Ada saatnya orang yang bersuka cita di atas musibah orang lain Akan kena nanti balasannya ingat ada hakim seadil adilnya Hakim Allah Adil, tenang min, jalur langit lebih ma'bul Masya Allah banget ya Begitu banyak support dan dukungan untuk Bunda Lesti dan Rizky Bilar. Acara-acara yang tidak ada faedahnya, fans sangat geram banget ya. Ketika masalah sudah selesai, masih dibicarakan, masih diparodikan masalah rumah tangga Leslar. Ini yang membuat fans sangat geram banget, persahabat. Ada juga tanggapan dari akun Sofri Hiti mengatakan, Astagfirullahaladzim. Sabar lesti sabar ya kamu dizalimi sama siapapun sabar ya insya Allah derajatmu dinaikkan sama Allah hanya perempuan pilihan yang bisa seperti kamu belum tentu orang-orang yang zalim bisa seperti kamu sabar kuat dan semangat masya Allah mudah-mudahan lesti kejora diangkat derajatnya semakin tinggi dan semakin bersinar sang kejora kita amin kita lihat juga bersama dia Fans kompak banget yang untuk turunkan rating acara Lapor Pak Trans 7. 4 jam yang lalu atau 5 jam yang lalu, untuk yang menyukai acara program TV Laporva ini 38%. Dan untuk 1 jam yang lalu, kita mendapatkan info juga dari Indri1972, sekarang sudah 36% katanya. Begitu cepat untuk rating anjlok dari program TV Laporva, gara-gara masalah tentunya undang orang parodikan masalah Lesti dan Rizky pilar Hanya doa yang terbaik untuk Leslar, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat perhatikan, ada kabar dari Korubin, persahabat yang mengenai acara konser Betrand Peto. Untuk di posternya, persahabat, ya, ada gambar atau foto Lesti kejora yang akan menjadi bintang tamu di disandingkan dengan Nasar, ini kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi persahabat ya, tentunya kita berharap dan kita hanya bisa mendoakan Semoga Bunda Lesti bisa hadir di acara konser Betran peto tersebut Kita lihat juga kabar dari Fitri Afrilia 2409, disitu menginformasikan lewat kalimat komentar Kita nontonnya di MOP Channel, pengen lihat Lesti katanya tuhnya, insya Allah semua pengen lihat penampilan Lesti gejara Tapi untuk acara konser Veteran Kota ini persahabat ditayangkan Hanya di MOP Channel Tidak ditayangkan di TV Nasional Kita lihat persahabat Dari akun Instagram 41 Cikan Little Mengatakan Datang dan nonton konsernya Live di Tenis Indoor Senayan Tidak tayang di Youtube atau TV Manapun Wow, Kita mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi bahwasannya untuk acara konser Betron Beto besok persahabat itu live-nya di tenis Indoor Senayan, tidak tayang di Youtube, ataupun TV manapun itu kalimat info yang penting banget untuk kita simak persahabat, ya. mudah-mudahan sekali lagi kita doakan semoga Lese bisa hadir bisa tampil di acara konser besok di acara Betron Beto doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat, tidak kabar yang kita dapatkan dari Karangga Syahid. Perhatikan Karangga Syahid lagi bersama dengan Bang Dev ya, berada di Tobalik Putra Production tempatnya Pak Ferry Fernandez. Wow, ada apa nih persahabatnya? Berada di tempatnya Pak Ferry dan kita lihat juga sweater yang dipakai oleh Karangga, ada tulisan Leslar Entertainment, pasti memakai tentunya hoodie atau Twitter Leslan Entertainment. Semoga tim LE semakin solid, tim LE baik-baik saja dan semoga selalu berkembang. Amin. Dan selanjutnya persahabat ada postingan dari Bibi Indi semalam ya, mengunggah sebuah postingan foto momen saat umroh bareng keluarga besar Lesti. Masya Allah. Abang L ini bikin Salfok semua orang Dengan gaya fotonya yang makin ganteng bersahabat ya Masya Allah sehat-sehat untuk keluarga besar Lesti Selalu doakan yang terbaik tak nah, henti-hentinya hanya doa yang selalu diberikan Untuk keluarga besar Lesti kecora Dan kita pun masih menunggu kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar berbaik dan bahagia mengenai Bunda Lesti, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mungkin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.